Rondo aneh, terus aneh ilmu niku yu aneh tenan de ti neng elmu hatis, iya neng elmu naku hatis itu hasan Basri mendengar ali ku muktala faleh neng elmu <coughs> hatis atau analisisi ali naku hatis, padahal nih dunia junior toreko niku mochima ale naku mochima ale, karena semua sana toreko, mulai sana tese muhammad, mbun hampir semua toreko. Iku mesti diantaranya misalnya Dawud atau I Habib al Ajmi terus ngaji Bek Hasan Basri dan semuanya menyebut dari seikhina Ali Tuju. jadi Iku nunjuk nonak dunia Iku aneh jadi lengkap tasawuf atau motorikoh Iku riwayatul Hasan al Basri an Ali yang Iku tapi temu di sini Iku ala khilafin fihi bahwa Hasan basri mendengar Ali itu khilaf nah, Imam Suudi termasuk orang yang meyakini beliau itu mendengar Ali tapi nah, kan ya lucu kan maksudnya di dunia tasawuf di tarikhah semua sanat ya musim alif banget nah, Tapi kemana yang eling nge Hasan basri dan tinggi sehidina nah, tapi kalau setuju ilmu hadis, kalau pribadi setuju ilmu hadis karena Nopo orang-orang sufi atau orang-orang Toriko itu kan buatan fanatik nopo otentik. Jadi ya ya mungkin dengar tapi enggak se-ekstrem nopo, sintifikasi not yang di antareka. Jadi wong tarekane ora nopo ge. Enggak gampang perkara lho teng ilmu. Misalnya kok kowe ketemu sesoko ning Mesir, lungguh bareng terus ijazahi terus koyo-koyo iku gurumu top. Yaitu tau ketemu tenan tapi kan mau sajam tu semua bersih tau kolase hiu bos uhu auni woni mursi wae murtai wu seramu tu wae maksud a tete njanuwono maksud wae wu tapi na emu hati sekankak ketemu bengbiro pas hati sibukai ketemu waras tau orang pas sibukai leng tau orang wong ciceri kai tiba sali wong e satei wae wong e teli uko plok buko lali, buko fal, muka fal pas ngere bato hati sekola hasan tuas lih u cicek Sak top kosong kohasan pasti kan ketika ngoro tau ora, jubli ketika sing nusim masalah kan, ya. wong ngoro nusim dibil jorong lo hati sius masalah kafe, ketemu pun pisana, stales nih di kreatias ini lo, mondos mulu ketemu pisan kok, <hesitation> <laughs> seruot moe jadi mo hati sius urun, nah, setuju gosku ya. untuk untuk kalo tari memang agak, no pun, agak sembrono di bab itu ya, saya bilang lagi di bab itu mesti sembrono itu coro standar ilmu hadis buatan sembrono tenan, buatan sembrono coro standar. Kau buatan misalnya ada orang ketemu sehat teng mesir, ni ijazah itu apa, kan terus dipegang terus. Kalau ketemu kadang di musim haji, kadang itu repot terus. Terus akan-akan so, dekat karena sidik-sidik cerita saya itu, atau muridnya cerita saya itu, ijazah cerita saya terus, terus inti ke saya Nah pikiran ilmu hadis Hasan Basri hubungan ibe siti nadi mohono toa malah nee tu beri ke yang akhilafin fi tera muhati seduga ya maksimal nongoh karena cara ilmu hadis siku ketemu wu al luki wal mu asaro luki yono ketemu tenan mu asaro nganjani jadi jadi lazam tu interhum jali lazam tuhu isteri nasanatan aku be kuruhiku ketemu rong pulah tau aku be kuruhiku limunah tau terus gak mu kofal Kak Ladin, kan masalah uang um, Saigi. Yeah. Saigi ngomong Lafath al Hadis Mansalah katorikon yaltamisufiliman. Gue ganti ganti ya tubuh filman. Wis di degradasi. Gue <laughs> um, latihan yaltamisuf, gue ganti ya tubuh. Gue ngelatihan bahasa Arab, no? loh. <laughs> <laughs> Goyaltamisuf mana nih butuh karo Ya tubuh. <laughs> Sahala lahu misalnya di katorikon aja nih. Kok beganti ya Masalah. Dijax sih Mbak Ali Hadis. Saya ngomu Sahala itu kelas mana itu berapa? Saleh muni sahalah ternyata topkoh ulah orang-orang yang kecerdasannya di atas rata-rata. segera ndok goblok muni yasaro. Berarti sing yasaro iki masalah mesti gaweane wong cerdas-cerdas ilinge sahalah kok wong goblok muni yasaro. Mosok Masa, ninggal wong cerdas demi wong goblok. Wis masalah ngene. Wis ngrewet terus ngewates. Munen bener kowe ora iso. bener iku. Bener ya, ngrewet. Barang ngrewet kudu dihindari. No? Barang ngrewet kudu dihindari. Nah, kalau aku bisa balik fatwa orang yang pintar, aku berhasil menghindari barang ruwet berhasil menghindari barang ruwet nah, barang ruwet. nah jadi anak ilmu itu balik itu kalau kalian ngerti, contoh paling gampang ada tokoh P3 yang tidak kamu kenal, seolah lagi ada tokoh P3 yang tidak kamu kenal, tidak dikenal publik orang Jakarta, sisi-sisi menidawih bahmu itu di bab P3 itu, itu mesti musmal karena Mbah Mun Mustasar P3 ketua Dewan Syariat dan dia mungkin sekretarisnya di Jakarta atau kalau Mbah Mun mau apa nginap dia yang ngurusi, kalau mau transportasi dia yang rusih kan memang nyata dia ketemu Mbah Mun. nyata nggak kira-kira di dunia P3 itu nyata kan dan mutawatir tapi di dunia ilmu Wongiku itu menikah dasar Mbah Moon kan enggak kamar piro yang mandok <tuk> kamar piro terus tahu sekolah MGS terus terus tahunya nyekel kitab Taurah kan enggak jadi itu beda sekali nah sekarang itu problem Indonesia itu termasuk itu banyak orang yang saya nggak bisa ngaji nah, karena nggak bisa ngaji gak masalah nggak bisa ngaji di Mekah ketemu Syekh Yassin nggak bisa ketemu Syih Ali Yassin terus di sini mereka ketemu Ali ketemu di musim eh, ini kan secara ilmu kita nggak bisa nerima secara ilmu loh ya hanya kalau dia bikin statement ilmu nggak bisa nih. Lain adiknya cerita, aku oh, tahu salaman foto baru bisa menimu-menimu kan ada masalah <tuh> Nah, tapi nak terus mengundi apa? Sanat, sanat ilmu lah ya, kan masalah. Ya, kira-kira seperti itu. Wong Neng Go-Neo Dunia, sanat Toriko, Hasan Basri, memujima Ale, Hongkong Siti Nali. Kita hitung berikutnya, Alah Vilafin Vivi. F. F. Hendro, jadi memang ini di, memang proporsinya beda ya, kalau Ali Hadis itu lebih detail ya, bang. Pasel lebih curiga no? Ya itu Lehatnya nih, kok itu lucu coba hadis sih, ngaram no ngerasani, tapi kutu ngerasa nih. <tuh> Jadi alu hatnya dua aturan hukum sini, al cer wa tak, cer, cer khua nih, ma, tak misalnya ketemu, ono wong kok menimuri tembamu nih, angkatan biro, anak esopo, lali nantaurah, sekolahnya tau munggah nantaurah. Tahu ranking tuh orang, sekali sekolah, tahu rambu gak mukhufal, uang berarti lalinan, lalina. oh lalinan, oh sekolah yang ranking, tapi tahu kodok subuh fasek, enak <laughs> nyatet neng warung, kenapa bayar, wah wow, fasek, wes gugur maksudnya apa, kira-kira santri dan bangun rongai paling kalah lima woi, <laughs> <laughs> <laughs> biasa nah, nih, ya. lihat yes. so, uang ribuan, sewa menangi alih, kalah lima woi biasa, oh, nawang kira Nah, biasanya problemnya wong adil itu lalina Problemnya wong cerdas itu Ini boleh orang soleh, Ilingan Iwangel Yang sholah itu ada apa-apa kan paham-paham ini Subhanallah Ada yang lucu, wong sholah itu lucu titerang ada ujung uh, uh, uh. Tadi misalnya, wah ini mondok Yang kene, berapa tahun mas Subhanallah Kak mikir mondok orang tahun itu Eh apa itu Taukan itu kurang-ngul ini mondok ini kene orang tahun langsung berapa Subhanallah Masya Iya, karo puh, pura, wono nih, wu ora kan ditakot noh, dia walong tawo nih, kue wopo, wae, nih. Cebulin ngaret, mela, mondok, wudah titikir. Cebalin wuma, mene kon ngaret, mela, mondok. Kan, Tapi, sebenernya, subhanallah Ya, nak siapik, tapi kon kan, kak, pas wudah adu nih, wudah tak Pas kontak bener taat sih, ya, titik ayo penegak kaget ya, jadi sehat, apa sehat, sehat, Hasan Basri sehat, sehat, sehat, sehat, sehat, sehat, sehat, sehat, sehat, sehat, sehat, sehat, sehat, sehat, sehat, sehat, sehat, sehat, sehat, sehat, sehat, sehat, sehat, sehat, salah karena mereka pakai jawab. Masa ketemu pisan ini sing sing ahli tarekat secara ruhul ma'ani bener itu enggak masalah nopo? Enggak masalah. masalah. Karena mereka punya masyrob ya, masyrob itu rasa yang menjadikan dia nyaman dan dan ya sudah seperti itu, itu cukup. orang al-hadis gak Orang Mari hadis ketemu Nabi fidzir di soal. Wangi ngipi ketemu Nabi dawah nak sesuk poso. orang al-hadis iso. Nipi mundhobet to Endo itu eleng pas ngitung ngitung ngitung kok ngitung ngitung ngitung ngitung ngitung itu ngitung ngitung ngitung ngitung ngitung yang terkait beliau kalau urusan ilmu itu dawe yang mengancam itu mengatakan alia mutamidan falyata bawa makadahu minanar jadi potensinya itu yang dicari sisi potensi kizibnya potensi gizibnya orang yang dusta mengatasnamakan saya dan mengatakan saya mengatakan sesuatu yang tidak saya katakan falyata bawa makadahu minanar berarti dia pesan satu kursi tiket tiket kursi satu tempat duduk di Rakyat berarti berarti yang perlu ditafte pertama apa potensi gitu apa potensi kisbu. jadi ahli hadis kalau ada orang bilang kalau Rasulullah oh, yang dicari itu potensi kitabnya dulu potensi bohong dulu karena Nabi mengancam yang bohong nah bohong itu dimulai dari mana biasanya dari goblok contoh itu niat bohong misalnya Nabi as ya, ini daunnya cong misalnya Nabi daunnya ya muat ya muat ini uhi buka Fala tada anna dubura kuli sholatin Allahumma a'inni ala dhikrika wa syukrika wa kusimbadah Ya mu'ad ini ukhidbuka Sebagaiannya fakul dubura kuli sholatin Allahumma a'inni ala dhikrika wa syukrika wa kusimbadah Jelas semua riwat itu fakul dubura kuli sholatin Atau fala tada anna dubura nah sholatin Berhubungku itu goblok Biasa ngaji fakir vlog biasa ngaji vake rom kan sholat maghrib terus bukenti fakul batal maghrib masalahnya, <laughs> entus eh, fikuk. Jadi romi romi kan fikung, romi romi yang kelas atas, kb kan meni batur buruk di sholatin, ujung ujung mau riwayat songkok kue ini cakri Oleh muni olehmu ini batal maghrib sesuai kan terus mikir, mosok nabi tau ngendikan maghrib. Dis... Kau nona nabi istilahnya sholat itu maghrib, meni dua hari dua rasa maghrib, terus lewung vake. Tapi kan kue wis kuliner ngaji vake, nak ngistilahnya sholat lima waktu itu? Maktubah itu mau genti, Ya muat ini oke buka badal maktubah, ini. Alih hadis kan bingung Ini Nabi kok muni ini Dimulai dari siapa ada bahasa Maktubah, maktubah. maktubah. Karena topkoh ulah sahabat, Topkoh saniyah tapi ini enggak ada Riwayat Nabi namai sholat itu Maktubah Faham ya Akhirnya kan bingung Nah meskipun kue raniyat Raniyat bodoh ini Raniyat itu bodoh ini Faham Jadi, ya sudah semua.